selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin ya robbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling taat dengan perintahnya Oleh karena itu rumah yang sering didatangi oleh malaikat akan terasa tenang dan damai sebab Selain mendapat rahmat dari malaikat, penghuni rumah tersebut juga akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada rumah yang jarang dikunjungi malaikat, karena si penghuni rumah selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin dengan membawa rahmat bersamanya. Maka dari itu, kehadiran malaikat di rumah sangatlah penting, agar penghuninya selalu diiringi keberkahan dan lindungannya. Sering disebutkan bahwa ada beberapa ciri-ciri rumah, yang tidak dimasuki malaikat, seperti rumah yang terdapat patung, anjing, atau bahkan dihuni oleh orang pelit. Rumah diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman, selain untuk beristirahat juga untuk berkumpul bersama keluarga. Itulah sebabnya bagi kita yang beragama Islam, berharap rumah kita selalu mendapat lindungan, dan rahmat dari Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya. Akan tetapi, tidak semua rumah dapat dimasuki oleh malaikat. Ada rumah yang membuat malaikat tak berkenan masuk ke dalamnya. Ajaran Islam telah memperingatkan, dan menjelaskan ada tanda atau ciri, bahwa rumah tersebut tak bisa dimasuki malaikat. Apa saja yang diharamkan dari gambar, patung-patung yang berbentuk. Patung-patung yang berbentuk di sini, yakni patung manusia atau hewan. Ajaran Islam jelas melarang, pembuatan patung berbentuk makhluk bernyawa, yang bertujuan untuk kekaguman tertentu apalagi untuk menyembahnya. Patung-patung tersebut akan merusak akidah-akidah umat muslim, haram hukumnya. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam suatu rumah, yang di dalamnya ada anjing, kemudian gambar-gambar yang menyerupai suatu makhluk. Namun, ternyata ada beberapa ciri yang membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah kita. Satu, memelihara anjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai umatnya yang bersih. Ini juga yang menyebabkan banyak malaikat yang mendatangi rumah-rumah yang selalu terjaga kebersihannya, tapi... Ada hal yang membuat rumah itu tidak suci. Salah satunya adalah keberadaan anjing. Binatang ini adalah salah satu binatang, yang dilarang dipelihara oleh umat Islam. Karena terdapat najis pada air liur anjing itu. Meskipun, anjing banyak digunakan sebagai penjaga rumah. Namun, tetap saja hewan itu tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Aku, Abu Talah, mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, yang di dalamnya ada anjing dan, atau, gambar patung. Hadis Riwayat Bukhari 2. Terdapat Lukisan atau Patung Alasan kenapa rumah dapat dijauhi oleh malaikat, adalah memajang lukisan, atau gambar atau patung. Meski benda-benda itu biasa dijadikan dekorasi, tapi sebagus apapun lukisan, atau patung yang ada di dalam rumah, maka malaikat akan menjauhi hunian tersebut. Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, yang di dalamnya terdapat patung-patung, atau gambar-gambar. Hadis Riwayat Muslim 3 Tidak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang jarang, atau bahkan tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, akan dianggap sangat kelam, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu, sebagai umat Islam, sisihkan sedikit waktu untuk beribadah, dan mengaji meski hanya beberapa ayat saja. Sebab, rumah yang selalu dipenuhi, lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah malaikat tidak akan menjauh. Tidaklah suatu kaum berkumpul, di dalam salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan, para malaikat yang ada di sisinya. Hadis Riwayat Muslim 4. Rumah Yang Kotor Rumah yang kotor, apalagi bau, ini cerminan bahwa si penghuni adalah orang yang tidak bersih dan malas. Bukankah sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang bersih? Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini? Janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya, seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim, untuk itu, selalu jaga kebersihan di manapun kalian berada. 5. Rumah Orang Yang Memutus Silaturahmi Malaikat tidak akan turun kepada suatu kaum, yang senang memutuskan tali silaturahmi. Allah menyambungkan silaturahmi, orang yang menyambung silaturahmi, dan akan memutuskan silaturahmi orang yang memutuskannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah, dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik, atau diam. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 6. Rumah Orang Yang Mendurhakai, Orang Tua Malaikat Rahmat tidak akan mau memasuki rumah, yang di dalamnya digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Allah telah memerintahkan kepada kita, agar berbuat baik kepada orang tua. Bahkan, perintah tersebut disebutkan bersamaan dengan perintah beribadah kepadanya. Mendurhakai orang tua termasuk, perbuatan yang diharamkan Allah. Bahkan, kelak Allah tidak sudi memandang mereka al mugirah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kamu berbuat durhaka kepada ibu dan mengubur hidup-hidup anak perempuan, serta membenci sifat terlalu banyak meminta dan menyia-nyiakan, mengharamkan harta." Hadis riwayat Bukhari 7. "Rumah orang yang memakan harta anak yatim. Allah telah mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim." dengan dua ancaman yaitu perutnya penuh dengan api dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. 8. Rumah yang kosong dari zikrullah dan solawat atas Nabi. Rumah yang kosong dari zikrullah, dan salawat atas Nabi, bahkan diisi dengan kelalaian, dan berbuat dosa kepada Allah, adalah rumah yang akan dijauhi malaikat rahmat. Di dalamnya tidak diisi dengan zikrullah, bacaan Al-Quran, pendidikan, dan pengajian. Melainkan diisi dengan perbuatan sia-sia yang mengantarkan, pada kemaksiatan kepada Allah. Rumah seperti inilah, yang tidak akan pernah mendapat rahmat Allah. 9. Rumah yang di dalamnya terdapat lonceng. Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan menemani sekelompok manusia, di tempat yang di dalamnya terdapat anjing, atau lonceng. Hadis Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah melarang kita agar tidak menggantungkan lonceng, juga lonceng yang dikalungkan pada leher anak-anak atau binatang 10 jarang bersedekah ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lainnya adalah penghuni rumah jarang bersedekah salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga mengecam hambanya yang sangat sulit mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain jika kamu ingin rumahmu dimasuki malaikat, maka jangan pernah sayang menyisihkan sebagian hartamu, untuk membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya, sebagaimana yang tertulis dalam hadis berikut ini. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah, Kecuali turun kepada mereka dua malaikat, salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, sedangkan yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat.